Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini bersahabat ya. Supaya channel ini terus berkembang dan selalu memberikan kabar-kabar baik, kabar bahagia dan kabar terbaru seputar idola kesayangan kita, Lasti dan Rizky Billar. Baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada momen bahagia yang kita dapatkan ketika di vlognya A.A. Irfan Hakim semalam persahabatnya. Ini adalah bentuk kesederhanaan dari seorang Rizky Bilar tetapi membuat kita bahagia Perhatikan di video ini ada tentunya Reflek dari seorang Rizky Bilar, tangan kakak Pilar ini membenarkan hijab di daerah Segajora Inilah tentunya perlakuan yang sederhana, tapi membuat kita bahagia dan semakin bangga kepada idola kesayangan kita. Perhatikan, wow, Masya Allah banget bersahabat ya. Gimana enggak baper tentunya keromantisan, kekiutan yang selalu disuguhkan oleh Lesti dan Rizky Bilar. Postingan tersebut ini direpost kembali oleh akun Selawar Putih atau skor ada kalimat Gibson yang dituliskan Masya Allah si kakak benerin hijab istrinya otomatis aja gerakannya Tindakan kecil sih tapi manis banget katanya tuh Hal kecil tapi dilihatnya sangat manis dan romantis persahabatnya Hingga banyak tangkapan Banyak komentar yang diberikan dari farah fans sejati yakni dari akun Dava ini mengatakan di kolom komentar Ya bun sweet banget betul perhatian yang kecil-kecil ini yang gak bakalan lupa sama pasangan kita Masya Allah kakak itu suami soleh til jana, Papa Bilar Amin Berikutnya juga komentar lain Dari Agung 4 gede skor Gita Hamdani Cinta tanpa tapi selalu ingin yang terbaik untuk pasangannya Ya, mereka ini love, love, love, masya Allah banget ya Tentunya support selalu banyak, doa selalu banyak, dukungan selalu banyak Dari orang-orang yang tulus mencintai, Lesti, dan kakak Rizky bilang. Ke kabar selanjutnya, para sahabat, perhatikan juga Ada sebuah info dari virus Leslar yang diunggah kembali, teripos di kembali oleh Kak Nova Pratiwi. TV Para sahabat, ya perhatikan di sini info penting untuk kita semua yang belum like, jangan lupa like at bensi kumbang at novado pro tv 39 persahabatnya untuk mendukung idola kesayangan kita Dede Lesti dan kakak Bilar dalam ajang Indo World 2021 di Indo TV Alhamdulillah kakak Rizky Bilar ini masuk nominasi pasangan terpopuler akhir tahun 2021 dengan kodenominasinya V3 persahabatnya dukung Lesti dan Rizky Bilar untuk memenangkan tentunya nominasi pasangan terpopuler akhir tahun 2021. sama-sama kompaknya persahabat ya karena saingan kita ada Riches TR yang selalu mengejar kita buktikan saja kekompakan dan kebarbaran kita. mudah-mudahan Dedek Lasy dan Kakak Bilal bisa selalu menjadi nomor satu. selanjutnya ada sebuah unggahan spesial juga dari akun tabloid Novo Official. ini mengabarkan tentunya deretan penyanyi perempuan Tanah air yang dapat penghargaan di Indonesian Music Award 2021 Salah satunya adalah sang kejora, sang mega bintang kita, Lesti Wow, Masya Allah banyak persahabat ya Sebelumnya kita lihat dulu Ada kalimat yang dituliskan lewat caption Di akhir tahun 2021, banyak... Gelaran penghargaan yang diberikan untuk para sosok di dunia hiburan tanah air Salah satunya adalah gelaran Indonesian Music Award yang memberikan apresiasi pada para penyanyi Di acara ini ada beberapa penyanyi perempuan yang mendapat penghargaan Bahkan ada yang tak cuma meraih satu penghargaan loh Penasaran siapa saja? Save love you Jangan lupa tulis di kolom komentar ya siapa penyanyi favoritmu kita lihat ke slide berikutnya. Di sini, persahabat ya, yang pertama ada Anet dan yang tentunya selanjutnya ada Mahal ini. Selanjutnya ada Leodra Dan untuk terakhir Ada sang kejarah kita Dede Lesti Kita lihat di kalimat ini ya. Dari berbagai kategori Dalam Indonesian Music Award 2021 Lesti kejora berhasil Memborong penghargaan Ditemani Rizky Bilar Lesti mendapat penghargaan Untuk kategori Film Singer of the Year Top nada sambung pribadi Social media artist of the year Dan collaboration of the year Bersama ungu Ini sih luar biasa banget Para ya Empat penghargaan sekaligus Disapu bersih oleh Dede Leslie Kejora Dan di kolom komentar perhatikan Banyak tanggapan komentar Yang diberikan dari akun Instagram Nini Susia mengatakan Leslie Kejora kesayangan Katanya tuh Artis favorit kita, bersahabat ya Borong pot piala lo, Lesti oh, Masya Allah banget ya, Alhamdulillah Mudah-mudahan, banyak doa, support Dukungan dari orang-orang baik Yang selalu tulus mencintai Idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya Kita lihat juga Ada sebuah unggahan spesial sebelumnya semalam Dari Bang Adlin Banyak tamu-tamu spesial yang datang Ke rumah Larsen semalam Ada Bang Raymond, persahabat ya Selain Bang Raymond juga Ternyata semalam ada Bang Adi Sky dan ada Chris Rian bersahabat. duh rame banget ya. Mudah-mudahan ada sesuatu kejutan yang selalu diberikan oleh idola kesayangan kita dan teman-teman yang selalu mensupport kakak Rizky Bilar. Ini seru banget ya, semalam ini lagi main biliar barang nih. Ada Bang Adi dan ada kok Chris Rian bersahabat ya. Mudah-mudahan selalu lancar, selalu dipermudah apapun urusan idola kita. Untuk selanjutnya, jangan lupa juga persahabat dicatat jam dan tanggalnya karena CAL Cinta Abadi Leslar tetaplah setiap bersamaku akan hadir dua kali satu minggu Sabtu, Minggu 9.30 waktu Nusyambara jangan sampai lupa setengah 10 pagi hari Sabtu dan Minggu jam 9.30 di Antv jangan sampai lupa, jangan sampai terlewatkan kembali untuk mendukung karya-karya terbaik dari Leslar Entertainment Alhamdulillah para sahabat ya sebelumnya acara CL episode minggu kemarin ini alhamdulillah naik drastis nih ratingnya mudah-mudahan rating selanjutnya bisa tentunya dipertahankan para sahabatnya. kalau bisa sampai pucuk kembali amin ya Robbal Alamin kita masih menunggu kejutan kabar baik dan kabar bahagia selanjutnya